dan ini jadwal sesuai PMK nomor 190 tahun 2021 tentang pengelolaan keuangan dana desa tahun 2022 nah dalam pasal 22 ini ya, dana desa untuk kebutuhan BLT termasuk untuk desa yang bersatus desa mandiri ini disalurkan dengan ketentuan penyaluran dana desa untuk BLT desa bulan ke 1 sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala desa menyampaikan nih, nih persyaratannya nih per desa PBDes kemudian data jumlah keluarga penerima manfaat BLT bulan ke satu sampai bulan 12 untuk penyaluran dana desa untuk BLT itu paling lambat tanggal 6 Mei tahun 2022. Nah, dan Peraturan Kepala Desa atau putusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa. SK siapa penerima maksudnya. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu semua tahu apakah KPM penerima BLT Dana Desa 2022 itu sudah ditetapkan. Nah, jika belum segera dorong percepatan penetapan siapa. Agar kita tahu siapa yang mendapatkan bantuan nah, Itu diputuskan, ditetapkan dengan putusan Pak Desa Itu juga menjadi uh, ketentuan Ataukah syarat untuk penyaluran BLT penyaluran dana desa untuk BLT Bulan keempat sampai dengan bulan keenam Itu dilaksanakan setelah Kepala desa menyampaikan realisasi jumlah KPM penerima BLT yang telah menerima pembayaran BLT desa bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-3 nah penyampaian atau penyaluran dana desa untuk BLT bulan ke-7 sampai dengan bulan ke-9 itu dilaksanakan setelah kepala desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima BLT desa bulan keempat sampai dengan bulan ke keenam dan penyaluran untuk bulan ke-10 dengan bulan ke-12 dilaksanakan setelah kepala desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT desa bulan ke-7 sampai dengan bulan ke-9 nah kepala desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT bulan ke-10 sampai dengan bulan ke-12 kepada bupati atau wali kota paling lambat tanggal 16 Desember dalam hal tanggal 16 Desember 2022 itu bertepatan nih dengan hari libur atau hari yang diliburkan Batas waktu penyampaian data realisasi jumlah KPN itu pada hari kerja berikutnya Nah, Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT bulan ke-10 sampai dengan bulan ke-12 itu menjadi persyaratan penyaluran dana desa tahap 1 tahun anggaran 2023. Pak desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT. Jadi penanggung jawab penuh nih Pak Kades. Nah, jadi e, di dalam penyaluran BLT dana desa tahun 2022 ini per 3 bulan ya. Nah, untuk mendapatkan 3 bulan berikutnya harus menyampaikan laporan tiga bulan yang sebelumnya. Baru dibayarkan lagi untuk BLT ataukah diajukan tiga bulan berikutnya. Nah, memang BLT dan desa di tahun 2022 ini dapat dibayarkan ataukah dicairkan tiga bulan sekaligus. Tuh, itu sobat saya. Semoga bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan, tulisnya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.